oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya bekalan bukan pedih kalau ketemu topik sindrom korona akut baik mau OSC maupun MCQ ya jadi kalau sindrom korona akut itu kita balik lagi ke yang namanya teori penyakit itu pasti ada definisi ya Definisi dari sindrom yaitu kumpulan gejala. koroner adalah maksudnya arteri koroner. Dan jadi balik ke definisi dulu. Sindrom kumpulan gejala. Koroner itu arteri yang memperdarai jantung dan akut berarti onsetnya baru ya. Biasanya dalam hitungan kurang dari satu jam. Nah nanti kita apa saja gejala-gejala yang terjadi akibat dari gangguan arteri yang memperdarai Miokard ini yang merupakan cabang langsung dari aorta ya. Jadi uh, untuk gejalanya itu biasanya nanti nyeri ya. Itu nyeri dada. Nyeri dadanya biasanya menjalar. Penjalarannya itu biasa ke punggung, bisa ke rahang ya. Nah. Dan juga nanti menjalar bisa menyerupai epigastrik kolekt abdomen. Nah, ini kolekt abdomen. Jadi kalau di IGD jangan langsung saja kita uh, kerucutkan ya menjadi kita lagi iti. Kita harus singkirkan dulu. Apakah nanti ada juga gejala tambahan seperti sesak, ya? Sesak yang kardiak ya? Harus bisa kita bedakan nanti sesak kardiak dan, dan kardiak Karena mengapa? Dasarnya itu dari patofisiologi. Nah, ini patofisiologi dari SKA itu. Ini lumen, lumen arteri koroner yang normal. Jika secara normal uh, aliran dari hemodinamik dari art, uh, darah itu secara na namanya laminar, lurus, berlapis, sejajar, sejajar, namun uh, karena terjadi suatu hal secara faktor risiko hipertensi, hipertensi yang terlalu cepat, kita ingat ada teori yang namanya kontinuitas ya, kontinuitas fisika dulu, dalam fluida dinamis, nah ini saat ketika adanya perubahan kecepatan yang dari awalnya lambat itu akan bisa nanti kalau V1 kurang dari V2 itu biasanya diameter dari tempat yang ada di kecepatan satu itu lebih besar ya dari yang kedua menurut kontinuitas di fisika jadi begitu juga uh, dari yang awalnya dia bisa pada hipertensi kita hubungkan dengan konsep Bernoulli ya P1 tambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah Rho V2 kuadrat nah ini nanti akan adanya kontinuitas tuh A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 nah ini biasanya ada penyempitan ya penyempitan nah ada timbulnya yang namanya uh, trombus ya. nah jadi ini tadi lebih sempitnya nah sehingga saat uh, apabila ini dibiarkan terus menerus nanti uh, rombos itu bisa saja memandang kalau dia hanya parsial. Ini biasanya itulah yang khasnya klinis and stemi. Ya, kalau dia total menutup semua itu biasanya kasusnya nanti SKA yang stemi. Namun, kalau parsial juga bisa sebenarnya ke unstable angina pectoris. Ya. ya, inilah yang nantinya kita bedakan menurut enzim ya. ya jadi dari analisis tadi yang khasnya itu adalah nyeri dada. Chest pain ya. Atau angina ya. Jadi nyeri ini ya innervasinya ya. Innervasi dan dermatumnya itu harus kita review lagi itulah yang menyebabkan adanya penjalaran ke rahang ke tadi posisi ke punggung ya dan juga bisa ke epigastrik nah seperti kita ketahui dari nyeri itu nanti akan ada peningkatan syarat simpatis ya. simpatis ini mengakibatkan yang namanya takipnu nah peningkatan nu itulah nanti dia biasanya ada gejala tambahan sesak Nah, sesak ini harus kita bedakan menurut kardiak dan sesak non kardiak ya. ingat kalau sesak non kardiak seperti asma itu tidak ada tempat untuk yang nama uh, yang kardiak ya. tidak ada tempat untuk untuk nebu beta 2 agonis ya. berbeda dengan asma nanti asma dibolehkan terapi itu ya. nah. itulah jadi kita perlu yang namanya EKG jadi saat kalian di IGD ketik ketika jaga itu penting ya EKG ini kita akan lihat yang khas pada SKA itu adanya ST elevasi segmen ST ya yang menentukan ini ini ST bisa juga gelombang T ya. Nah dan juga Q gelombang Q. Ya. Kalau ST ini nanti akan ada kita patokan dengan J point ya atau garis isoelektrik Nah ini akan ada nanti yang namanya bisa elevasi kalau dia naik ya. Contohnya Nah, ini ya. Bisa juga dia depresi ya. Jadi dia lebih rendah dari garis isoelektrik. Ini. Nah, jadi yang namanya garis isoelektrik itu kalau kita ini yang warna biru ini ya nah ini kan naik ya ini turun nah itu bedanya ya kalau dia uh, elevasi ini stemi ini biasanya oklusi total ya kalau kita lakukan core angiografi tiket lab ya nah kalau end stemi ini dia parsial ya nah jadi dari EKG ini sangat menentukan ya kalau kipatologis ini biasanya ada di dan juga uh, T inverted ya ini biasanya ada di yang namanya NSTMI ya nah kemudian selain dari komponen gelombang ketiga ini nanti kita ingat juga lead ya Khalid, kalau lebih mudah ngafal 23 AVF dulu aja. 23 AVF ini ini kalau dikeledaikan inferior ya. 23 inferior. Eh ya, itu mungkin kalau ada teknik menghafal yang lebih lebih uh, nyaman ya, enggak apa-apa. Ya p 4 ini anterior, ya. P1, P2, ya. Nanti ada satu AVL, ini lateral, ya. P1, P2 anterior, lalu ini biasanya septal, ya. Nah, kalau septal itu lesetannya S3 P3, maksudnya, V3, V4, ya lah. bisa aja V1, dia itu ya. V1, V2, V3, V4. Nanti kalau ke terapi, intinya terapi ini bagaimana yang tadinya ada sumbatan, kita serang ya sumbatan tadi. Nah, kita serang sehingga nanti dia lancar lagi ya. intinya yang dari um, macet alirannya tuh menjadi lancar lagi ya. nah ini kita harus tahu dulu patofisiologi dasarnya tadi bagaimana komponen trombus ya. trombus itu pas dia ada yang namanya ibarat kalau kita bangun rumah ada batu bata ada semen nah ada jalan raya untuk ngangkut untuk ngangkut uh, pickupnya nya ya. batu bata itu sekarang analoginya adalah platelet ya nah ini platelet ini diserang sama yang namanya antiplatelet seperti aspirin ya. kalau semen ini ibarat adalah koagulan ya. Nah ini diserang sama uh, seperti fondaparinox ya, Aristra kalau nama dagangnya. Denger nah. Sedangkan kalau jalan raya itu vaskulernya dengan vasodilator ya. Biasanya kalau kita mau berikan itu uh, nitrat ya, nitrat ini tapi kita ingat harus ada kontraindikasi yaitu penggunaan sildenafil atau tadalafil kemudian adanya hipotensi dan juga jangan ada RV infak ya, right ventricular Nah, aspirin kita berikan 160 sampai 320 mg biasanya 2 sampai 4 tablet ya. Kunyah-kunyah. ISDN ini nitrat ya, biasanya nah, dan juga pandeparinoc ini Nah, koagulan ini memang kompetensinya ini nanti adalah harus ada inform concern ya, kita harus tahu ad, apakah pasien ada kontraindikasi paha ya berdarahan kemudian aritmia hipotensi dan alergi ya seperti stroke kinase juga. Nah, jadi tidak boleh ada kalau perdarahan itu. Ini sebenarnya intinya kafibrinolitik juga ya. Ini biasanya ada stroke ya. Kemudian GIT ya pendarahan lambung analisisnya perlu kita tanyakan ya. Kemudian ada hipertensi atau tidak ya. Kemudian ini nanti akan memperparah ya. Nah. Lalu platelet ini juga bisa ditambah kalau mau PCI itu clopidogrel. Ini untuk uh, terapi medikamentosa. Lalu kalau untuk minimal invasif bisa percutaneous coronary intervention ya. Nah PCI ini bisa sebenarnya cito maupun elektif. Ini tergantung klinis pasien. Nah tergantung onset dan juga stratifikasi risiko. Intinya kalau pasien ada disimulasi kasus itu ada henti jantung Nah itu biasanya dicitokan. Ya. Nah high, very high risk. Ya. Nah kalau elektif itu yang klinis uh, tidak ada yang menjadi syarat untuk cito, ya Nah, ini tergantung dengan uh, penjadwalan dan kemampuan dari rumah sakit Ya, ya dan juga onset ya. Onsetnya itu fibrinolitik fibrinolytic maupun PCI ya. Door to balloon, door to needle, atau fibrinolytic kurang dari 30 menit, PCI itu biasanya kurang dari 90 menit ya. Oke okay. selanjutnya so, kita bahas soalnya. Eh? Nah nomor satu ini pasien ini keyword lagi nyeri tidak menjalar, eh? menembus punggung kibatnya. Nah, etiologi. Nah etiologi itu adalah kualitas aterosklerosis ya? Ini khas untuk ACS ya? hmm. Nah ini chest pain yang Angina ya. ya. apa beda atrio atrio ini keywordnya ini bisa pengerasan saja ya. Pengerasan akibat kalsium. Kalau atherosklerosis itu khas untuk yang namanya lemak ya. Nah jadi lemak itu nanti menjadi penyebab dari trombus tadi terbentuk. ini nomor 2 ini ditanyanya terapi definitif ya. Terapi definitif. Ini khas nyeri dada kiri juga. Contoh, soal di ACS ya. Kemudian ada keringat dingin juga. Berarti ada kemungkinan shock, tapi dari tensi normal sih Kemudian ST elevasinya V1 sampai V4. Ya, jadi definitif ini maksudnya adalah kita bagaimana membuka trombus yang menyebabkan L di anterior tadi ya nah ini berarti yang maksudnya adalah vibrinolytic ya, nah kalau elective PCI, kita ingat ini kita stratifikasinya tadi ya stratifikasi yang low risk ya nah, sebentar ini ada keringat dingin, ini termasuk high risk -nya. dan onset masih satu jam ya. ya, oksigen ini aspirin masih supportive nitrat, ini sebagai vasodilatornya tadi anti platelet, ya Oke, okay, nomor tiga, ini yang ditanya adalah diagnosis, ya. Diagnosis, ini ada sesak, hanya saat aktivitas berat, eh ya, menghilang, ya, saat beristirahat. Nah, ini khas untuk CHF, ya, sebenarnya. Nyeri saat berjalan, nah, aktivitas berat, nih, H2, uh, ya, kemungkinan. Nah, tidak berkurang saat istirahat, nah, ini... L2 ber berkurang istirahat Ini tidak berkurang istirahat 10-15 ya, Tensi agak naik ya Tapi tidak khas Nah ini ada ST depresi V4-V6 sampai tapi tidak ada Kelainan enzim jantung Nah ini Jadi ini ST depresi tadi oklusi Parsial ya. Nah namun Kalau tidak ditemukan Kenaikan enzim ini ini kan tadi ada ditinya nstemi dan uap uh, deh. Jadi kalau Nstemi ini naik enzim jantung ya. Nah, ini uh, unstable uh. ini. Eh, eh. Oke okay, nomor 4 ini EKG normal, tata laksana ya yang ditanya ya. Nah. tapi ada nyeri. Ya. nyeri riwayat Merokok ya, khas. Ini klinis faktor risiko anjaina ya. Kalau memerat dengan aktivitas ya. CHF kemungkinan ya. EKG ini normal berarti ini kemungkinan uh, stable ya, stable anjaina. Ya. Jadi kita perlu treadmill ya. Jadi kalau dengan treadmill biasanya kan peningkatan uh, oksigen dimen ya. Jadi dia bisa ada perubahan ekg, istri segmennya, ya. biasanya elevasi gitu. Ya. ya dirujuk ke SPJP atau ke ya. Oke nomor 5 yang ditanya diagnosisnya. Diagnosis ini ada nyeri dada uh, hingga bahu kiri ya aktivitas meredah saat istirahat nah dia disangkal ya, hipertensi jantung namun ada mual dan keringat dingin ya ada, ada shock ya tapi enzim jantung normal jadi ini enzim jantung normal berarti termasuk kuat ya unstable ya EKG normal juga mengapa kita pilih stable? stable itu bahasa klinisnya masih lebih bagus ya. sementara ini tapi kalau uap itu uap ada ST depresi ya. uap ada ST depresi kalau stable ini ekagi normal tadi keywordnya ya. nah NSTEMI juga ST depresi ini elevasi malahan nomor 6 ini ditanya diagnosisnya. diagnosis hmm, perempuan tiga tahun pucat, lisa, ya, kesadaran terganggu ini ada uh, unstable ya, uh, klinisnya, rasa tidak nyaman di dada. berasa lama tidak hilang, ini angina, akral dingin, shock ya. Tid tidak terukur, ada left bundle branch block di EKG troponin tim meningkat jadi ini kalau ST elevas LBBB ini infak lama biasanya dan ada troponin T ya ini berarti stemI atau stemi ya nah tapi di EKG kan tidak ada ST elevasi jadi infak lama dengan kalau pucat dan grisa ini tidak terukur, ini jelas suatu klinis shock ya. nah ini klinis shock akral dingin ya keyword nah, kalau edema paru ini khasnya itu key, ya shock garden genic oke, okay, bisa TD-nya menurun PT ya. EKG-nya ya salah. Nah, ini antara infak lama maupun infak miokard akut. Kalau troponin T ini keyword untuk akut ya. Nah, kalau infak lama ini Keywordnya untuk T invert kifatologis. Ya. Nah, itu. SVT takikardia supraventrikal ini dia nih ya, nih rkrs oke, nomor 7 ini ditanya diagnosis ya ditanya diagnosis nyeri dada kiri terbakar ya terus menerus njalar dua kali basah di seluruh tubuh baru pertama kali dirasakan ekg berikut nah ini ekg-nya kita lihat nah ini ada yang namanya ST elevasi dua tiga AVF ya jadi khas untuk STEMI nah dua ya. tiga AVF jadi inferior akut ya. Eh.